Baiklah para sahabat ya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di pagi hari ini di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan rezeki yang lancar Amin Kita lihat para sahabat ya Ini ada sebuah postingan momen spesial banget ya Bunda Lesti Kejara dengan Dr. Irene. Wah, wow, Masya Allah banget ya Bunda Lesti Tentunya selalu tampil cantik, auranya itu mudah-mudahan selalu terpancar dari raut wajahnya Buda Lesti yang selalu membuat kita bangga, yang selalu membuat kita bahagia. Dan di postingan ini pun kita salvok bersahabat dengan sebuah kalimat yang tentu diposting. Ada sebuah kalimat, duh gimana dong nih dok dokter Iren badannya Dede Lesti kejora imut banget. Padahal abis lahiran ya, dok. Langsung seperti gadis lagi, apalah kita ya, dok. Masya Allah, langsing lagi. Katanya, tuh badan bunda lese kejora saat selesai lahiran luar biasa banget ya. Ada juga kalimat lain, ketemu lagi sama si baik hati dan tidak sombong. Siapa lagi kalau bukan dedek Lesti kejora? Yang habis treatment sama dokter Irene Makasih sudah berkunjung Masya Allah banget ya Ternyata udah Lesti Ini kemarin treatment ya dengan dokter Irene Luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan Untuk adalah kesayangan kita Momen foto ini pun direpost kembali Oleh akun Sambadok Tengah Leslar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini seperti gadis cina katanya itu Masya Allah banget ya kayak gadis lagi nih bunda lesti kejora komentar pun banyak sekali ya. diberikan oleh para sahabat ya ini dari akun Instagram Arshila Khalifa warna mengatakan di kolom komentar sepertinya treatment karena indominya udah habis hari ini aduh kiat banget ya komentarnya <laughs> Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Rusminen, skor 062 mengatakan Sudah bersyukur saja, kita diberikan selalu sehat Walaupun tubuh kita tidak seperti dedek Tuh bersyukur ya, kita selalu bersyukur Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebahagiaan Dan selalu diberikan kesehatan, amin Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga Ini ada info penting ya, untuk kita semua Warga Konoham dari L2W.id Menginfokan untuk kita semua jangan sampai lupa untuk selalu mendukung caranya kita harus memvoting Idola kesayangan Bunda Lesti, Papa Bilar, dan BBL di ajang acau acara Kiss Award 2022 di Indosiar. Karena ini tugas kita semua untuk selalu mendukung yang terbaik buat idola Tetap voting untuk Lesti, Rizky Bilar, dan BBL di Kiss Award Semangat terus persahabat ya Jangan sampai lupa untuk selalu kompak Dan selalu solid Karena idola kesangan kita Di Kiss Award 2022 Ini masuk keluarga Terkis ya nominasi Masya Allah keluarga Rizky Bilar Ini masuk nominasi keluarga Terkis dan berikutnya kita lihat juga Pasangan Lesti dan Rizky Bilar Ini juga masuk nominasi pernikahan Terkis Wow, luar biasa banget Dan berikutnya juga Papa Bilar masuk di nominasi Darling Terkis Bunda Lesti pun ya Ini masuk nominasi Hot Mama Terkis Papa Bilar juga masuk nominasi Hot Papa Terkis Dan Bunda Lesti juga masuk nominasi penyanyi Dangdut Terkis Wow, Alhamdulillah juga BBL masuk nominasi Anak Cute Terkis Mudah-mudahan banyak piala penghargaan yang didapat oleh idola kesayangan kita Untuk berikutnya persahabat ada vitamin bahagia nih di pagi hari ini Pastinya dari idola kesayangan Kita lihat, wow, allah banget ya Ada BBL nih yang sedang berjemur di pagi hari ini Luar biasa dengan dikasih lagu lari pagi nih oleh Bunda Lesi Kejora ya Ini luar biasa BBL semakin hari tambah embol, gemes banget pasti kalian semua pengen cubit pipi yang embol itu ya, Masya Allah gantengnya. Memakai kacamata luar biasa banget nih, mudah-mudahan BBL selalu tentunya banyak doa, banyak dukungan yang diberikan juga. Dan semoga BBL menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dan anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tua. Momen ini pun diunggah kembali, persahabat oleh akun family harus kalian 23 Ada kalimat caption juga yang dituliskan: "Good morning, abang El Ganteng. Masya Allah, gemes banget sih lagi jemuran ya. Pakai kacamata lagi, tambah ganteng aja nih, abang El luar biasa. Masya Allah ya, kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya."